Kegagalan akan mengalahkan pecundang. Kegagalan akan menginspirasi pemenang oleh Robert de Kiyosaki. Orang yang tak pernah membuat kesalahan, maka tak akan pernah mencoba sesuatu yang baru oleh Albert Einstein Orang-orang yang ada di sekitarmu dapat dijadikan inspirasi atau bahkan menguras tenagamu jadi pilihlah secara baik-baik Hans Fransson.